Taukah Anda, 9 Desember 2020 ada apa? Nanti nopo gini. Ada apa ya? Ngaro ini. Kok nge? Ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Oh iya. Pemilihan bupati dan wakil bupati? Ustu milihan meneh Oh iya betul. Ingat, 9 Desember, pemilihan bupati dan wakil bupati tergale tahun 2020. Wah. Jelas nyoblos aku kuih Ya nyoblos noh Ojo lali ya Nyoblos, nyoblos Udah nge TPS, nyoblos pilihannya Jangan lupa ya, 9 Desember kita ke TPS Dengan menggunakan protokol kesehatan, pimpinan daerah Kabupaten Trenggalek harus dilaikan Mari saudara-saudara semua, siapapun yang punya hak pilih, jangan lupa untuk menggunakan hak pilih kita Nah, makanya dulu Oce Lali Soal day number Pungsi tekanan TPS Milik bupati Karena wakil bupati Kita tunjukkan Sebagai warga negara yang baik Yehey Mereka